Nah, Mahasiswa yang... lain yang tidak ngambil mata kuliah ini boleh ikut apa enggak? Enggak ini yang sesama S3 komunikasi UNS kan terbagi dua pak. Ada yang kelas apa, komunikasi strategis, ada yang komunikasi perubahan sosial. Nah yang sebagian itu ada 6 teman kita yang di komunikasi strategis tidak masuk grup ini. Boleh saja terbuka. Boleh tuh mas Tommy. Iya boleh. Maksudnya siapa saja. Ya kan. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih kita berjumpa kembali dalam situasi yang kurang menguntungkan Tetapi ya kita bersyukur sajalah Masih bisa uh, bertatap muka lewat zoom ini Yang ya sesungguhnya Kalau saya sih sudah lama menggunakan uh, Skype dan untuk kuliah yang lain ya dan berbicara mengenai topik kita komunikasi dan perubahan sosial itu sungguhnya seberapa besar komunikasi ini ya mempengaruhi hubungan manusia ya. baik itu dalam pengertian hubungan yang bersifat uh, horizontal di ya, antara individu dengan individu di dalam masyarakat termasuk juga individu dengan e, pimpinan. Pak Lurah, Presiden, wakil-wakil rakyat kita, ada hubungan vertikal e, yang baik bersifat biasanya politis. ya Karena hubungan-hubungan tersebut dipengaruhi atau dengan hadirnya teknologi, informasi, dan komunikasi yang canggih, maka banyak hal yang uh, berubah terutama di era tahun 2000-an ketika dicetuskan istilah yang sangat populer dan itu menjadi trending terakhir saat ini adalah apa yang disebut dengan Big Data. Nah, kita kali ini akan berbicara mengenai kehebatan Big Data dan kemudian efek negatif dan seberapa jauh uh, big data ini digunakan, ya, baik oleh kaum bisnis, oleh para politikus, maupun juga oleh para penjahat. Jadi, di situ big data ini kan menyediakan data yang begitu sangat besar sekali yang kira-kira memuat baik itu karakter, maupun baik itu kesenangan, keinginan, hobi, itu semuanya ada di situ. Ya. Dalam berbagai eh, percobaan yang eh, saya lakukan, misalnya di dalam tepik data itu, meskipun eh, kita ini lebih rendah dari Filipina di dalam memutar film-film porno ya, tetapi Indonesia juga termasuk sangat tinggi. Mengapa begitu? Ya disebabkan karena persoalan hubungan seksual itu sifatnya tabu dan masih tertutup, sehingga karena di internet ini terbuka luas untuk dapat mengakses situs porno, ya, jadi semakin banyak orang lebih lebih ya mempunyai kesempatan untuk dapat melihat sesuatu yang eh, tabu di masyarakat itu. Nah artinya apa? Bahwa eh, teknologi komunikasi yang menyediakan data yang besar itu yang kemudian juga ada kemudahan akses meskipun sudah difilter oleh Kominfo. Tetapi banyak cara yang dapat kita lakukan untuk dapat menjebol Sistem yang sudah ada sekarang ini, karena juga banyak situs-situs uh, lain yang dapat kita gunakan untuk mengakses mereka. Nah, apa yang terjadi di dalam big data ini? Kesimpulan sementara yang saya ambil itu bahwa big data itu menyediakan kejujuran terhadap kita. Jadi kita ini diblechety istilah Jawanya ya ditelanjangnya habis-habisan bukan karena mereka pandai tidak karena mereka pandai menyimpan data secara akurat tetapi kita manusianya yang ceroboh suka ya mengupload hal-hal yang sangat pribadi yang sangat rahasia bahkan kita berbicara tentang banyak hal sesuai dengan uh, ya fashion kita lah kalau Pak Denny suka wayang itu hampir uploadannya di Facebook itu gambar wayang ya tentang wayang siap ya betul ya ya itu kejujuran yes, big data itu seperti itu uh, lah Mas Budi uh, Mungkin ekspresinya seperti apa Nah, kejujuran big data itu menunjukkan juga kelemahan bagi kita semua Karena eh, apa yang kita inginkan Terutama kalau kita belajar ilmu marketing ya Ilmu public relation maupun advertising Itu kan teorinya sudah ada ya Attention, attention ya kemudian interest, kemudian decision, terakhir adalah action. Nah, melalui media tradisional seperti iklan, kemudian uh, billboard, ya, atau spanduk itu jangkauannya sangat kecil. Ya, dan kita juga tidak tahu target kita masang di jalan-jalan atau itu ya, random saja, ngawur saja mau apa. Tapi dengan big data ini kita dapat menentukan sasaran secara lebih tepat. Ya. Kalau saya sering membuka ya situs porno itu hampir setiap saat dikirimi terus saja situs porno. Itu buktinya ya. Kalau kita sering buka soal masakan ya masakan saja yang kemudian sering di notifikasi pada gadget kita. Nah, kejujuran dari big data ini kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih spesifik. Misalnya, untuk pemilihan umum, ya, tadi untuk target-target bisnis, untuk pemilu misalnya, bagaimana pemilih-pemilih uh, yang potensial itu, kemudian punya cita-cita, punya keinginan. Nah, itu yang dijadikan materi untuk kampanye sehingga antara politikus dan konstituan itu kemudian dapat diprediksi dapat diterima secara baik ya itu karena kekuatan big data itu ya dan kalau anda misalnya sering belanja di online maka ya belanja online itu kok tahu-tahunya saja kita Membutuhkan misalnya speaker, membutuhkan buku, membutuhkan apa ya. Mereka nanti akan mengirimkan uh, di situ. Ya meskipun uh, big data itu merupakan satu data yang jujur. Ya artinya uh, tidak dibuat-buat karena itu data keras ya. Atau yang disebut dengan jejak digital ya. Digital trace itu. Hanya saja kebalikannya bahwa Uh, everybody lies itu ya ada satu tulisan tentang everybody lies itu akhirnya setiap orang itu mungkin tidak jujur ya tidak jujur di dalam banyak hal karena ingin uh, citra diri ingin memamerkan sesuatu yang sebetulnya dia sendiri tidak punya ya misalnya uh, saya ingin wajahnya seperti ya John Lennon atau siapa begitu maka kita ubah saja Laman kita, wajah kita, kita ubah orang lain Nah dan juga pernyataan-pernyataan kita juga bisa berubah-ubah Maksudnya bahwa kita tidak jujur ya di dalam mengemukakan sesuatu Karena barangkali kita punya kepentingan Barangkali kita punya pencitraan eh, ya. Sehingga di dalam kita mengupload, mengekspresikan pikiran kita, itu tidak, uh, ya tidak jujur, kita buat-buat saja, bahkan mungkin juga sebuah kebohongan ya, ya misalnya Anda masuk di klub uh, nikah siri atau klub cari jodoh, ditanya apakah sudah punya uh, istri, ya, jawabnya belum ya, sehingga dia bisa menikahi orang lain. Jadi dari situ kita melihat bahwa perubahan itu sangat juga dipengaruhi oleh teknologi. Kalau teori-teori yang lama yang kita pelajari itu kan bahwa perubahan sosial itu ada dua. Satu di senario, yang kedua adalah terjadi secara alami. Dan secara alami seperti COVID ini dari analisis itu ya kalau itu di senario berarti ada dalamnya ya selalu ingat Ronggo warsito lah ya di dalam zaman uh, kolotido itu kan onopite tarung neng jeruk kurungan ya you dong know? lalu kemudian wayang atau dalang ungkur ke wayang yang nonton tetanggisan. Nah, seperti sekarang itu kan kurang lebih begitu. Artinya bahwa Ronggowarsito Warsito itu mengumumkakan bahwa peristiwa perubahan yang terjadi itu ada yang mengendalikan dan yang mengendalikan ini sudah tidak mengikuti pakem ya. Maksudnya tidak mengikuti pakem karena itu sudah diungkur ke, kelirnya itu. Sudah tidak lagi dijadikan sebagai panggung untuk mendidik dan menghibur. Tetapi... Untuk merusak nyatanya, menurut Sito kan penontonnya pada menangis. Ya, seperti sekarang ini kita juga dalam kondisi yang seperti itu. Apabila kita menggunakan teori konspirasi dan teori Illuminati itu misalnya ya, karena semua hal yang kita sedang apa namanya jalani ini orang kemudian wah ini yang mereka merekayasa adalah intelektual global ya yang punya kepentingan untuk menjual obat maka dibuatlah virus seluruh dunia dan kita, bisa kita bayangkan berapa miliar orang yang akan membeli obatnya yaitu uh, teori yang yang apa ingin mengubah keadaan dengan cara-cara yang bersifat uh, ya politis atau juga teori konspirasi bahwa negara-negara besar atau elit global yang menguasai ekonomi dan punya modal besar maka mereka mempunyai skenario agar supaya uh, masyarakat kembali uh, menjadi tradisional hanya saja teknologi komunikasi merupakan peran yang utama untuk saling berinteraksi. Nantinya itu kantor-kantor dan kemudian juga eh, sekolah itu tidak lagi mm, berinteraksi secara langsung. Jadi melalui komunikasi semacam ini. Sehingga kita sekolah di Harvard University maupun di Oxford University, di Sorbonne University tidak perlu pergi ke sana, kita hanya cukup dengan teknologi. Nah, teknologi ini kan juga komoditas, ya, menghasilkan uang yang besar dan juga menghimpun big data dari kita semuanya untuk dijadikan uh, pasar produksi maupun sebagai uh, cara mereka untuk menggali pemikiran-pemikiran kita, karena dengan kita sekarang ini hidup di dalam. Uh, dunia maya seperti ini maka kita saling terhubung tidak lagi menjadi uh, global village ya, tapi kita ya sudah menjadi apa namanya home to home jadi tidak merupakan desa lagi tapi betul-betul virtual. Nah yang terjadi akibatnya apa ya akibatnya interaksi manusia di seluruh dunia ini menjadi lebih uh, rapat dan kemudian juga mungkin perkembangan ilmu pengetahuan akan bertambah pesat. Karena uh, komunikasi ini telah menjalin dan menjamur di seluruh kegiatan interaksi manusia yang diuntungkan siapa akan begitu di dalam perubahan uh, Sosial ini yang diunggulkan adalah mereka yang memiliki uh, akses teknologi yang dapat merekoding seluruh uh, kegiatan kita dan juga pikiran-pikiran uh, kita. Maka di situ uh, kita tidak tahu diperintah oleh siapa siapa siapa saja ya karena kita dapat mengakses uh, berbagai informasi yang tidak tunggal, yang tidak lagi atas nama nasional maupun atas nama negara, kita memperoleh informasi dari berbagai ya penjuru dunia di mana kita masing-masing telah menjadi warga virtual sebagaimana yang telah saya sebut berkali-kali itu efek yang paling Utama ya di dalam hal ini kita melihat adalah post-truth. Pasca kebenaran. Jadi kebenaran itu tidak lagi didasarkan pada realitas. Atau yang disebut ya apa adanya lah kita tampilkan. Tidak, tapi berdasarkan uh, opini. Berdasarkan perasaan kita. Perasaan suka dan tidak suka. Nah, akibatnya apa? Realitas sendiri itu menjadi semua. Suang mengatakan ya simulasi saja. Semua yang kita dengar, semua yang kita baca, ya, di media sosial, semua informasi itu, kita tidak pernah mampu. Sekarang ini, loh, ya, orang tidak mempunyai keyakinan oh, bahwa ini benar. Masih bertanya-tanya, benar apa salah? Kalau sudah benar, apa salah? Benarnya di mana? Ini manut siapa, kan begitu? Ya, kalau kamagawan-man itu ya tidak ada sumber yang paling benar kecuali Tuhan Yang Maha Esa kan gitu. Tapi di dalam ilmu pengetahuan selama ini kita kan kebenaran itu berada pada wilayah positif ya. Ya pernyataan-pernyataan atau bukti-bukti ilmiah itu harus ditampilkan sesuai dengan realitas yang terjadi. Tetapi di dalam perkembangan teknologi komunikasi ini, kita melihat bahwa realitas itu bukan mewakili realitas. Jadi, ya, semacam uh, second reality, dan second reality itu sudah campur aduk. Termasuk kita di dalam teori-teori mengenai penulisan berita, kemudian, ya, itu pun juga sekarang ini. Kalau dulu bikin opini sedikit aja orang sudah marah-marah, sudah apa menyatakan sesuatu, wah ini tidak benar dan sebagainya. Sekarang ini kita lihat orang sudah atau media sudah mempunyai posisi positioning ya positioning itu ya punya mungkin keterkaitan dengan ideologi, keterkaitan dengan politik, keterkaitan dengan ekonomi, sehingga. Orang menjadi kebingungan. Ini adalah perubahan mutakhir yang kita alami sekarang ini. Sehingga uh, dalam kebingungan kita terhadap corona, misalnya, maka uh, ya sulit untuk dikendalikan orang karena juga mereka tidak punya keyakinan terhadap pemberitaan. Misalnya tentang bantuan. Wah nanti seniman kita bantu. Apa namanya pekerja seni lainnya dan ya banyaklah yang mau ditolong itu, tapi kan itu akan sulit dapat dilakukan karena memang struktur dari atau perubahan yang terjadi sekarang ini dengan tiba-tiba. Nah, kalau mengacu pada uh, teknologi sebagai determinan di dalam perubahan, maka yang kita bahas, yang kita selidiki, yang mau kita ambil datanya itu juga merupakan data-data yang sifatnya the big data itu sendiri dan kita sekarang ini menjadi apa namanya mempunyai ya teori-teori baru lah yang lama-lama itu sudah tidak bisa kita gunakan atau setidaknya ya sudah out of date dengan kecepatan Perubahan itu sendiri ya. membuat uh, berbagai uh, ilmu yang dulu sering dilupakan, misalnya Sigmund Freud. Kalau ya. oh, Sigmund Freud masih lah karena itu berhubungan dengan manusia. Kita justru ingin membuktikan apakah uh, benar bahwa uh, fantasi manusia itu kemudian, atau mimpi-mimpi manusia itu uh, kemudian menjadi dasar untuk bertindak. Ya. ya mungkin ada benarnya juga ya. Mas Tommy itu ingin uh, punya istri lagi itu mimpinya tapi ya lah kenyataannya tidak tahu. Tetapi itu mendorong kata Simontoy, Dorong untuk apa namanya Mas Tommy gambarnya nggak kelihatan. Bang. Nah, ya, bang. ya kan Mas Tommy, mimpi untuk mempunyai istri lagi ya Mas Tommy ya? Oh pasti Ya hanya mimpi saja. Jadi eh, kalau boleh dikatakan kemudian bahwa di dalam tengah perubahan apa, determinan terminologi itu Orang kemudian eh, menciptakan mimpi-mimpi Ya mimpinya tidak, tidak sama Seperti itu kata mudik dan kata pulang kampung ya. Ya, Begini kalau seorang presiden Apapun saja yang dikatakan itu tidak bisa di apa, diinterpretasi seperti orang biasa ya kita ingat Donimo kan dia menulis political communication dia mengatakan all the speech of the politicians is a politics. jadi itu sudah sangat jelas sekali. Apa dia sedang pidato, atau sedang di rumah, atau sedang apapun, itu keluar dari kata-kata seorang politisian. itu ya politik. Kemudian ada nasi anjing, ya. Saya sudah berkali-kali menjelaskan tentang nasi anjing dan nasi kucing. Selama ya di dalam komunikasi itu kita mempunyai apa namanya kesepakatan, misalnya nasi kucing itu kan memang sudah kesepakatan orang. Jogja dan Solo ya jadi tapi tiba-tiba kemudian ada nasi anjing, nasi ular atau nasi apa itu ya kan belum eh, disepakati dalam pengertian simbol itu belum digunakan secara umum di masyarakat, jadi ya bisa bisa, tiba-tiba dia membuat sendiri, memang eh, dulu juga saya membaca ya teman-teman yang mungkin kurang mendalami tentang eh, semiotika, wah ini gambar rumah sakit diubah, gambar ini diubah. ya Kalau di rumahmu sendiri, di kawasanmu sendiri, ya tidak apa-apa. Tapi itu tidak bisa diterima oleh orang umum. Nggak akan membangun simbol, ya boleh simbol untuk dirimu sendiri. Atau untuk lingkunganmu sendiri. Yang itu biasanya dilakukan oleh uh, para komunitas-komunitas kecil ya membuat simbol sendiri, membuat lambang sendiri, itu boleh. Tapi itu hanya terbatas pada lingkungan Anda sendiri. Ya, kesimpulannya dari kuliah kita ini bahwa determinan teknologi ini uh, membuat berbagai aspek berubah. Ya. Cara berpikir kita tentang dunia, cara berpikir kita tentang hubungan rasial, tentang etnisitas, Kemudian juga hubungan kita dengan keluarga itu semua telah direset, ya. direset oleh teknologi komunikasi dan kita baru saja apa, baru satu setengah bulan ini merasakan bagaimana ke depan hidup kita ini betul-betul diatur oleh teknologi yang canggih. Dan kita bayangkan kalau tiba-tiba teknologi ini berhenti, ya kita sebetulnya punya kearifan lokal yang dapat kita gunakan untuk hidup ya secara tradisional. Maksudnya tanpa teknologi pun kita bisa hidup dan kita dapat berinteraksi sesuai dengan uh, ya fitrah kita. Tetapi sekarang ini. Kita tidak bisa seperti itu karena dunia ini telah terhubung satu sama lain. Dan banyak di antara elit-elit global itu yang ingin menguasai, baik menguasai ekonomi maupun menguasai tenaga manusia. Atau sumber daya manusia. Prof. Ya, siap. Uh, tinggal berapa menit menikah, Prof. Nanti 10 menit paling. Oh, 10 menit Singkat mawon Prof yeah. uh, Tadi kan penjeningan nanti kok Terjadi determinasi teknologi komunikasi itu merubah semua aspek uh, kehidupan Karena adanya determinan teknologi itu tadi uh, Pertanyaan saya sederhana menikah, Prof Ini terkait masalah bagaimana perubahan sosial ini harus diantisipasi, Prof jadi antisipasi perubahan sosial yang terjadi Sebab untuk kasus uh, COVID ini saja uh, Kemarin itu masyarakat sudah sempat mengalami paranoid mengenai informasi COVID Nah setelah adanya napi itu dilepas ya kan Masyarakat tambah paranoid lagi dan Akhirnya hanya berbekal informasi dari teknologi komunikasi Mengakibatkan Program physical distancing itu sendiri gagal Karena tiap malam masyarakat justru malah kumpul-kumpul Malah ronda Mereka malah kurang istirahat Dan akhirnya <coughs> ketika pagi hari Mereka semua tertidur Dan disitu pelaku kejahatan berjalan Nah kira-kira antisipasi yang harus kita lakukan Sebagai masyarakat lepas dari peranan pemerintah Itu ginter -ginter bagaimana, bro? Kalau bagaimana ya, bro? Saya menyelidiki di tiga perdukuan ya di tiga peduwan selama satu bulan ini sudah saya hitung ya lebih dari sepuluh lah kejahatan, baik itu copet, kemudian baru apa merampok, kemudian menjabret banyaklah yang eh, di sekitar tiga dukuh yang saya amati itu eh, antisipasinya kemudian dari masyarakat sendiri kemudian muncul kearifan lokalnya. Mereka kemudian mencari kentungan. Ya, Kentongan itu kan media tradisional kita. Dan eh, hidup menjaga lingkungannya masing-masing. Ya, mereka secara mandiri kemudian tanpa di, apa, dipimpin oleh negara. Mereka sendiri kemudian berkumpul sebaiknya apa. Ya. Lalu mereka melakukan semprot-menyemprot itu ya. Sekarang saya tengah ada di Desa Triagan, kecamatan Mojolampung, Kabupaten Sumbarjo. Saya ingin melihat bagaimana masyarakat setempat bersuadaya, bergotong royong untuk memberantas COVID-19 dan DB karena baru saja ada anak kecil meninggal karena penyakit demam berdarah tersebut. tan mana, mana terus ada yang mengolok olo oh, itu begini begini begitu ya mereka juga tidak percaya oh, memang secara alami ya secara kearifan lokal masyarakat kita itu sudah diajari untuk bertahan dari eh, kehidupan yang yes. keras ini maka yang dilakukan yes. ya membangun informasi secara getok ular yes. dan kemudian sharing Ideasnya ya melalui uh, mulut dengan mulut ya, Mose by mouth ya, itu. Hmm. Hmm. Uh, yang kemudian dipercaya dari berita yang uh, banyak itu, hmm. Akhirnya juga karena kebersamaan itu, Mereka berkumpul dan kemudian uh, membuat barikade keamanan, meit jalan ya dan ya, kemudian ada semacam uh, ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap informasi yang yang berkembang karena banyaknya versi dari informasi-informasi yang mereka terima jadi kemudian informasi yang uh, banyak ini disimpulkan sendiri di dalam oleh masyarakat di dalam pembicaraan- pembicaraan uh, ya diper Ya, tidak perkumpulan ya, ya di lingkungan yang terbatas itu. Ya, misalkan di perumahan saya, ya sekarang ada ronda dan kemudian juga uh, menggerakkan seluruh uh, kegiatan uh, di masyarakat itu untuk saling bantu-membantu. Ya. Terus kita juga kemudian uh, ya punya inisiatif membangun donasi bagi mereka yang sangat membutuhkan jadi, ada itu yang dimaksud di dalam teori sosiologi solidaritas sosial. Jadi, antisipasinya apa ya? Solidaritas sosial yang sesungguhnya itu harus dibangun melalui goodwill dari government. Ya, state itu mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan apa namanya memberi informasi yang cukup bagi masyarakat. Nyatanya sering terlambat dan juga kita juga kurang mendapat uh, dukungan dari dunia internasional karena mungkin ya dianggap kurang capable di dalam uh, uh, mengantisipasi covid ini. Jadi, antisipasinya yeah. ya kita gerakkan kearifan lokal dan solidaritas. Iya, yeah. iya, yeah, yeah, lul. yeah. yeah. Ada yang lain? Baik karena waktunya sudah dibatasi. Terima kasih ya atas perhatiannya. Ini nanti akan kami sampaikan. Atur Prof. Mudah-mudahan kita akan dapat bertemu lagi di depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Prof. Salam yes, sehat, Prof. Iya, Terima yes. kasih, Prof. Wassalamualaikum. Yes. warahmatullahi wabarakatuh.